Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Menggunakan saya Nefa'il Muhammad Abda Khairani Dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Saya mahasiswa semester 1 Pendidikan Agama Islam Di sini saya sedikitnya akan menjelaskan tentang Mikrosoport dan membuat tutorial cara memasukkan background pada blank page atau yang sering kita kenal dengan watermark. baik teman-teman langsung saja kita buka info supportnya setelah seperti ini kita klik aja blank Dokumen ya, atau dokumen kosong? Nah, ini merupakan tampilan utama dari Microsoft Word yang saya punya yaitulah Microsoft Microsoft Word yang saya punya adalah Microsoft Word 2013 kita bisa cek saja di pojok kiri atas dengan mengklik file lalu akun nah di sini ada produk informasi atau produk information ya ini produk informasinya adalah Microsoft Office professional plus 2013 Adapun dari Microsoft itu dari tahun 92 sampai yang terbaru sekarang 2016 Nah teman-teman selanjutnya kita akan membuat atau cara memasukkan background pada blank page kita ini kosong ya teman-teman jadi kita belum masukkan apapun di sini langkah pertama kita uh, masuk ke desain di menu desain di sini terdapat uh, dokumen formatting sama page background ya Dokumen formatting ada themes, ada color, ada font dan lain-lain ya. Sedangkan pada page background ada watermark, ada page color, ada page border. Nah, yang kita mau diturunkan adalah watermark ini. Fungsinya buat apa? Yaitu buat background pada blank page kita. Pertama-tama kita klik dulu watermark. setelah muncul seperti ini ini merupakan uh, watermark bawaan ya atau uh, dari sistemnya jadi mungkin okay, seperti ini tapi yang kita mau inginkan adalah uh, watermark dengan custom atau kemauan sendiri kita bisa klik aja di custom watermark setelah itu di sini muncul printer watermark ya di sini kita no watermark nah di watermark itu ada fixture watermark dan text watermark kita akan coba satu-satu yang pertama fixture watermark kita klik aja nanti akan seperti ini ya menyala selanjutnya klik select picture atau memilih picture Oke dikarenakan dan tetap saya lama kalau online ya jadi lebih baik kita bekerja secara offline aja nanti akan ditujukan ke rangkas kita atau drag file kita nah sini kita bisa memilih foto atau logo atau apapun itu yang kalian mau masukkan ke watermark disini saya akan mencoba memasukkan dengan uh, logo ya setelah itu pastikan file name sudah masuk di sini, lalu klik insert. Nah, setelah selesai nanti akan muncul seperti ini. Kalau tidak ada ulangi lagi ya, klik ini lagi lalu klik lebih fotonya. Setelah muncul ini baru kita ke skala. ini di skala dari 50% sampai 500%. Kita gunakan aja 50%. Lalu klik play pasangkan. Setelah selesai, klik close. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Bagaimana sih kalau menggunakan teks? Kita balik lagi aja ke watermark. Klik lalu custom, lalu pindahin aja dari picture watermark ke teks watermark nah di teks watermark ada uh, linggui atau bahasa ada teks ada font ada size ada color ada lid atau posisi ya pertama untuk linguist atau bahasa kita gunakan bahasa Indonesia lalu untuk teksnya kita coba masukkan dengan nama yaitu uniga ya untuk fontnya kita gunakan book antiqua untuk Sage nya kita gunakan 120 dan color warna hitam ya kalau untuk posisinya kita digunakan saja selesai -setel, klik apply atau pasangkan lalu close nanti akan muncul seperti ini tenang aja kawan-kawan ya ini tidak akan menghalangi teks kita kita coba aja ketik apapun itu ini merupakan teks di bawah atau menjadi background pada teks kita nantinya Ini seperti ini ya kawan-kawan mungkin begitu cara tutorial dari saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan atas segala hal yang telah saya berikan karena saya masih dalam tahap pembelajaran mudah-mudahan ada manfaatnya